Pertarungan langka dua hewan yang berbeda jenis dan habitat menjadi momen dramatis di jalanan. Berawal dari seekor anjing yang diserang oleh elang raksasa, kemudian terjadilah pertarungan jalanan yang menakutkan. Terlihat pada pertarungan itu elang sangat mendominasi. Anjing hitam yang kepayahan saat sang predator udara mencengkeram bagian tenggorokan musuhnya. Di saat-saat genting, bagi anjing hitam, tiba-tiba muncul salah satu anjing berwarna kuning. Ia pun segera menyelamatkan temannya dengan menyerang elang raksasa tersebut. Anjing kuning kemudian berusaha menggigit sayap kiri elang dan menariknya agar lepas dari anjing hitam. Namun upaya itu hanya sementara, karena elang pun kembali menyerang si anjing hitam. Tak butuh asa demi menyelamatkan sang kawan. Anjing kuning tersebut kemudian melakukan serangan langsung dari depan, dan kali ini pun berhasil. Elang raksasa yang menyerang AJ Kitab itu kemudian melepaskannya dan segera menjauh. Mendapatkan serangan seperti itu saat peguasa udara tak lekas terbang. Ia malah terlihat kaget dan menatap dari kejauhan dengan seluruh kejadian yang terekam kamera. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya Rekaman yang membuat diris itu diambil di Alaska, Amerika Serikat Menunjukkan seekor elang raksasa sedang menerkam seekor anjing liar yang dilindungi Sahabat anjing hitam itu datang untuk menyelamatkan dan memperingatkan buruk itu untuk mundur. Rekaman yang viral tersebut telah dilihat hampir 5 juta kali di TikTok. Dengan ribuan orang yang berkomentar, setelah anjing itu menyelamatkan temannya, pelang itu tak langsung terbang menjauh, melainkan melihat sekeliling dan menatap dari kejauhan. Tahukah kalian, Sob? Elang botak atau bug eagle? Memiliki populasi yang lebih padat di Alaska daripada di negara bagian lain di Amerika Diperkirakan ada sekitar 30.000 burung di Alaska Lebar sayap mereka bisa mencapai 7,5 kaki atau sekitar 2,2 meter Dan mereka dapat diidentifikasi dengan bulu putih di kepala mereka Elang botak remaja sering salah artikan sebagai elang emas karena bulu putih khas mereka tidak muncul sampai setidaknya 4 tahun. Ada banyak kejadian yang mengkhawatirkan elang ini. Seperti satu kejadian di mana elang botak membunuh lebih dari 50 domba di sebuah peternakan di Idaho. Sementara itu ada juga seekor elang yang terlihat mencuri seekor ikan hiu dan seorang nelayan. Awalnya seorang pria asal Florida, Amerika Serikat. Tengah memancing bersama keluarganya dan mendapatkan kejadian yang tak terduga saat seekor elang botak berukuran besar mencuri hasil tangkapannya. Nelayan itu menangkap momen langka ketika seekor elang botak terbang dan mencuri anak hiu hasil tangkapan mereka. Kejadian itu pun membuat terkejut. Dalam sebuah video, nelayan tersebut telah mendaratkan hiu hasil tangkapannya di Dunedin Causeway, tempat di luar kota Tampa, Florida. Saat matahari terbenam Namun kemudian seekor ulang mengambil hasil tangkapannya itu Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Terima kasih dan sampai jumpa